Cek balik lagi bersama Otong Spin hari ini kita akan review game Gate of Olympus ya seluruh kita berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini hari ini kita mau modal 173.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya Slur biasa kita main di bed 4.800 gasken double cengeng auto aktif dulu kita langsung gasken 30 turbo yang bertanya kita main dimana kita main di rtp8000 bosku itu selalu tergacau tersolid santri ke dunia harap di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu satunya situs ya, dia akan layanan cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik main naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pokoknya yo langsung kasih aja ke rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh di pin komen juga tersedia link komunitas ya seluruh yo langsung ramaikan link komunitas karena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 yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh seluruh biar semakin ramai, saya pun lebih semangat lagi buat berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya yuk langsung gaskan saya, ya seluruh ya cek cek kita coba cari pola-pola dulu kita coba 30 quick ya, es loh kita mencoba mencari free spin free spin manis pastinya manis gitu loh biar kita bisa JPJP mantap pastinya. Yo yo us kasih dong kasih dong kasih yang manis kasih yang gurih. Ayo us kasih lah yang manis yang manis. <tik> Jangan lupa rokok dan kopinya diserubut ya zulur biar kalian lebih enjoy lagi mainnya apalagi kalau mainnya di RTP 8.000 pastinya situs lo terkasur tersolid santai ujian dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu satunya situsnya akan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya lo yuk langsung gaskan aja ke RTP 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya. Seluruh jangan ragu, jangan bimbang. Mainnya cuma di RTP 8000. Pastinya situs slot tergacor. Tersolid santeru jagat dunia akhirat ya, posgu. Saldo semakin sekarat. Belum ada tanda-tanda. free spin, free spin hebat. Yuk kasih dong. Ayo dong, lu.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 Cuma sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini Setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya seluruh Yuk, selur. yuk dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh seluruh Yuk atas gelas kasih petir lagi Puh lumayan lumayan lumayan 57,000 kali 12,600 ribu, 12, ribu cuk Oke JP cuk Sayang suk kali kalinya biru semua, eh hijau semua. Coba kalau biru, auto oh, meledak, meledak, meledak. Ayo, us. kok lu nggak mau kasih free spin? Lama-lama aku -lama juga, us. Okay. Ah, oh, oh. kita coba cari momen di manual dulu. Ayo, us. Aduh, nah barbar -bar ya seluruh Main bet 10.000 lah ya. Kita coba 30 kali kita berburu free spin di sepuluh 10.000 pastinya ya, seluruh ya. Biar kita bisa JP-JP cip mantap, tapi kita lihat dulu lah ya. Ayo us, kasih JP. Kuning dulu jadi aduh, merah jadi merah jadi ojo biru dulu sih harusnya. Ah, atas cincin Aduh, kok kira ternyata mah, kota lumayan ribu. Mayus hmm? main di 10000 lumayan deg-degan seluruh makanya selalu tak liatin saldonya turunnya drastis banget ya. kalau drastis gecah langsung geser bisa jadi 4800 ya seluruh teori all-in akan membuahkan hasil kita lihat dan saksikan bersama Aduh-duh-duh-duh duh, duh, duh, duh, lumayan 200an saldo naik lagi 900 sebenarnya ini udah ada kesempatan WD seluruh tapi karena tadi bawa modalnya 200 ribuan kayaknya enggak dulu deh kita coba cari profit-profit lebih dulu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 Semoga ada tanda-tanda petir petir cu petir cu petir cu anjir mahkota kota enggak jadi sekalian. Ayo us kasih dong satu lagi us boleh atas ijo itu us kasih sekitar aduh. Ayo us. Hmm. Anjir troke ayo dong. Nah atas kuning skater enak nih. Aduh kurang satu. Goreng goreng goreng. Ayo, si jadi biru kasih dong. Gak mau. Hmm, kayaknya emang harus tipu sih itu. Skaternya susah. Kayaknya harus tipu kita cari momen silahkan buidi 4800 aja ya teori al-in bosku Apakah pembawa cp jp mantap kita lihat dan saksikan bersama ya bosku terus kasih kamu artikel 8000 poh belum ada yang konek anjir kuning dulu boleh hijau boleh hijau boleh lumayan biru pecah biru pecah anjir yuk ungu ikut yuk ungu ikut yuk ungu ikut mantap ungu ikut tuh atas gelas kuning tuh lumayan ya 51.000 kali empat 200.000 nih eh, lagi Guys. birunya dulu jadi nus nanggung nanggung Aduh tur Oh naikin dolong dong sayang sisa enam kali lagi yuk, kasih paham kasih paham us mantap yuk biru jadi dulu biru jadi dulu mantap yuk atas gelas kasih petir lagi uh lumayan kali-kali biru ya bosku lumayan 7200 ribuan yuk tinggal cari pesan-pesan mantap nih tadi nah untuk cincin gak pecah sekalian anjir tuh ungu jadi yuk atas ungu kuning bukan atuh lumayan tamblu 38 masih sisa empat kali lagi ya seluruh ayo dong us dua kali lagi last one nih last last last Uduh, yo coba cain dulu ih coba dulu mantap yuk kuning boleh biru boleh kuning boleh biru boleh uduh ke atas mahkota kasih petir enak nih uhduh lagi dong lagi dong lagi dong lagi dong lagi dong uh dua puluh kali empat puluh cuk satu koma satu juta cuk auto sempas, sempas, sona, Nah sepertinya ini kita momen sudah mah punya momen-momen buat WD seluruh jadi langsung gaskan WD kan saja ya seluruh ya Intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment subscribe, share, share juga ke teman-teman kalian ya seluruh ya Biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya Saya pamit undur diri bye-bye seluruh salam jackpot